Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Ahlan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun kalian berada. Kini kita hidup di zaman Dimana sangat banyak perkembangan dan sangat pesat semua kecanggihan teknologi yang ada. Berbagai macam hal pun sangat mudah untuk dikonsumsi oleh Kawula Muda sekarang, Kawula Muda. Masa kini Dihadapi Oleh sangat banyak Hal-hal yang perlu diperhatikan Untuk tetap menjaga keimanan Dan ketakwaan Dan juga prinsip harga diri Seorang manusia Ikhwati al-kiram A'azzani wallahu wa'iyakum jami'an Kawula muda masakin dihadapkan Oleh berbagai macam tantangan Dari berbagai macam ...media sosial dan platform digital lainnya. Sangat banyak efek yang terjadi. Dan sangat banyak tragedi, krisis kemanusiaan dan krisis logika... ...serta krisis akhlak dan moral yang terjadi di tengah-tengah... ...kehidupan bernegara, berbangsa, dan beragama. al wa jami'an. Salah satu efek, salah satu tragedi yang terjadi... Akibat pesatnya dan canggihnya perkembangan teknologi adalah budaya ikut-ikutan. Bagian penting yang perlu digarisbawahi dari efek ikut-ikutan -ikut ini adalah tidak semua yang mengandung efek ikut-ikutan adalah yang bermuatan positif ataupun negatif secara mutlak. Efek ikut-ikutan terkadang digunakan untuk sesuatu yang benar dan bisa juga digunakan untuk sesuatu yang salah tergantung kepada individual masing-masing. Secara contohnya, penggunaan atau pengaplikasian efek ikut-ikutan yang benar adalah ketika di suatu pola masyarakat membuat suatu tren yang bagus, tren pola hidup sehat. Dan banyak sekali contoh kebaikan dari efek ikut-ikutan. Kembali kepada diri anda masing-masing, Wahai Sobat Ahlan Yang Mulia, karena penyebab dari efek ikut-ikutan adalah ketika orang-orang dipengaruhi oleh tekanan dan norma yang dimiliki oleh segerombolan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Ketika terlihat bahwa banyak orang yang melakukan hal itu secara bersamaan, menjadi sangat sulit bagi kita untuk tidak ikut-ikutan. Kecenderungan manusia adalah ingin untuk diakui. Itulah sebabnya kita cenderung nyaman ketika orang lain melihat dan mengakui kita di dalam suatu kelompok, istilahnya kita merasa semakin diterima dengan menjadi sama dengan orang yang lain. Itulah efek ikut-ikutan. Sobat ahlan yang semoga senantiasa di rahmati allah subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Salah satu penyebab efek ikut-ikutan adalah dikarenakan euforia. Berbicara soal euforia, maka berbicara soal psikologi masa. Dalam teori psikologi masa Masyarakat umum cenderung beranggapan bahwa apapun yang dilakukan orang-orang akan dianggap bagus dan benar selama kuantitasnya menjamin. Ukuran benar dan salah atau baiknya buruknya sesuatu diukur berdasarkan jumlah orang yang mendukungnya, bukan dari hasil pemikiran logis dan kritis. Oleh karenanya, setiap orang menyesuaikan diri karena memiliki rasa takut untuk dianggap aneh, dianggap berbeda di mata umum. Sehingga mereka melompat masuk, ikut ke dalam barisan sebagai cara untuk mendapatkan penerimaan sosial. Dan terjadilah suatu budaya ikut-ikutan. Mereka ingin tergabung dalam pihak yang merasa menang. Padahal, padahal sejatinya, ikhwat kiram standar kebaikan, standar kebenaran yang hakiki adalah esensial syariat, yaitu ketika engkau mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya perintahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya dengarkan, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah mereka tidak lain hanyalah mengikuti perasangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta Quran surat Al-An'am ayat 116 Ikhwatil kiram azzanillallahu wa jami'an Banyaknya jumlah manusia yang mengikuti bukanlah sebuah parameter dari sebuah kebenaran Al-Haqq adalah berdiri di atas petunjuk Allah ta'ala dan Rasulnya bukan diukur dengan jumlah manusia Ingatlah ketika Nabi Alaihi Wasallam berada di Mekkah, Bukankah nominal muslimin dibanding pihak kafir Lebih sedikit Nantas mengapa Allah memberikan kemenangan? Karena kuantitas Tidak pernah menjamin Bagusnya suatu kualitas Sobat Ahlan Yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Apabila ditanya Apakah fenomena ikut-ikutan adalah suatu fenomena yang berbahaya Maka jawabannya adalah tergantung kepada diri antum masing-masing. Kalau akhirnya, kita tidak bisa mempertimbangkan logika dan kebenaran sehingga hidup kita hanya diisi oleh ikut-ikutan semata. Misalnya, kita dipengaruhi untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, maka tanpa prinsip dan tanpa standar kekuatan, kekokohan iman, kita pasti terikut arus gelombang tren yang kita tidak menjamin apakah benar atau tidaknya suatu gelombang tersebut. Beradaptasi dengan zaman memang sangat penting. Tetapi, untuk ikut-ikutan tanpa prinsip adalah sangat tidak profesional. Jadilah diri kalian sendiri. Masa bodohlah dengan celotehan, opini, dan perkataan mereka semua. Menjadi berbeda bukanlah sebuah aib. Justru kita harus berani berbeda. Asal selalu berpegang teguh di atas Quran dan Sunnah. Niscaya Engkau akan lebih mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Jangan pernah jadikan standar penilaian orang lain terhadapmu membatasi dirimu untuk berkembang, karena ketahuilah, ikhwah, mereka semua boleh berpendapat, mereka semua boleh berperilaku, tapi apakah mereka bisa menjamin kebenaran? Dari kelakuan mereka, apakah mereka bisa menjamin kebenaran dari pendapat yang mereka kemukakan? Sekali lagi, kuantitas tidak pernah menjamin kualitas. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita di Jannah Fir'daus al-A'la dan dikumpulkan bersama Ahlu Sunnati Wal Jamaah. Ahlu Sunnah Wal Jamaah, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Masud. Jama'ah jama adalah ketika engkau berada dalam suatu kebenaran, ketika engkau berdiri di atas kebenaran, wa in kunta meskipun engkau sendiri. Itulah esensial dari sebuah jama'ah. Biarkan mereka tertawa karena kita semua berbeda. Seharusnya, kita harus bisa lebih bahagia. Kenapa? Karena kita semua spesial, sedangkan mereka semua sama. Syukran. Tumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam lestari, inspirasi emas, santri muda bangsa.